Sampai pada suatu malam, Nabi Muhammad hadir dalam mimpi Bilal, dan menegurnya, Ya Bilal kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini? Bilal pun bangun terperanjat, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah, untuk ziarah ke Nabi. Setiba di Madinah ada dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekati kepada Bilal, keduanya adalah cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Hussein berkata kepada Bilal, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Mulailah dia mengumandangkan azan, saat lafat dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti, semua terkejut, suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok agung, suara yang begitu dirindukan, itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata Ashadu an la ilaha illallah seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu. Dan saat Bilal mengumandangkan, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, Teringat masa-masa indah bersama Nabi,